السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار منهم الزهد والحكماء والقرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد yang mulia para habaib, para syaraif anak cucu Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan keberkahan beliau-beliau muka bumi ini masih diberikan oleh Allah keamananan. Imamul Haddad mengatakan Ahlu baytil Musthofa Tuhuri hum amanul ardi fadzikir mereka-mereka anak cucu baginda Nabi Muhammad adalah pengaman di muka bumi. Barokah para habaib, barokah bubuhan ibu-ibu syarifah muka bumi kita masih diberikan pengamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai para habaib kadada, kadada lagi, maka mungkin bumi ini bisa jungkir balik. Karena kadada lagi habaib. Tapi di zaman wayah ini sebagai mukadimah dari ulun Perlu kita waspada, perlu kita berhati-hati dengan bermunculannya Habib-Habib palsu Dan ini tugas kami mengingatkan lawan kita-kita berataan Sekira-kira kaum muslimin ini apabila melihat napina aneh-aneh jangan langsung ditaguk ini keranjakan bang melihat awak di nabak putungan hidung mancung awak panjang besar bapak jubah genel, lilitan bulang genel, baka habib langsung managuk aja kita ini percaya langsung modelnya nah zaman waya ini jangan lagi kita harus kritis, kita harus bersifat cek dulu hati-hati dulu jangan langsung percaya sebab banyak bermunculan nang palsu-palsu ini kita harus hati-hati lagi napian penyesalan di kemudian hari monya apalagi sawat taunjuk anak entah kawine ah mbahnya tahu habib palsu nyesal aku aja mpil nyesal lagi hendak nyesalmu anak nyesal. betianan udah nah itu makanya jaga-jaga terlebih dahulu kayak itu nah al-ehtiyatu berhati-hati itu lebih selamat kita berhati-hati kalau ada nama mengaku-ngaku kebulujuran pian dasar kada kenal dan habib-habib yang lain pun kada pernah memperkenalkan itu langsung mengaku misalnya cek-cek dulu kayak apa pian menceknya takuni ngaran sidin siapa dulu bilang ngarannya pina Arab-arapan ada kemungkinan Amunnya bang, ngarannya pakai bahasa ajam jarang habaib ada ngaran bahasa ajam habaib itu rata-rata bahasanya Arab Arapan walaupun ada aja bahasa ajam cuma didominasi kebanyakan ngarannya Arab Arapan ya Abu Bakar, Umar Utsman, Ali, Hasan, Husain dan lain-lain satu kayak itu dulu. Bah itu mumpian hendak lebih yakin lagi betakun aja adalah bib beisi kartu dari Rabithah Alawiyah. Ada ada dapat surat atau kartu dari Rabithah Alawiyah yang resmi mencatat pencatatan nasab para habaib. Kalau sidin menampayakan, oh oke okay, kita. Kalau ditakuni masalah surat dari Robito Sidin Amo, ini ada something ke ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa maka ditakuni Adakah bisi catatan nasab? Maka Amo, kan aneh. Nya ada itu bayar Bia tak Ada lebih buku nasab. Apa gerang jadikan mata Bisa-bisa aja. La ya'riful ya Habib, Innaal Habib. <laughs> Kadang kenal seorang itu Habib kecuali Habib juga ujarnya ne. Padahal inya menutupi kepalsuan di balik itu. Nah makanya jangan, jangan sampai demikian. Lawan Bilanya di kampung kita parak aja lawan Habib bawa kawadah Habib asli. Karena Habib palsu itu paling takutan Beparak lawan Habib asli. Itu senjata paling ampuh dah. Pokoknya bila ada namang aku bawa rumah Habib asli, insya Allah sidin si takutan. Macam-macam jatuh -macam alasan aku aur, aku ada sawat, pancilah tumbus tumbuh, serinjing lah, apa-apakah alasan. Nah, itu tuh jaga-jaga lah, jaga-jaga. Jangan sampai kita termakan yang demikian, kayak itu nah Beberapa hari ini ulun ceramah selalu mengingatkan masalah Habib palsu. Karena hanyar ahad tadi kejadiannya. Jadi karena hanya hanyar masih hangat-hangat nih, masih panas panas jadi sementara tampu lo, ulun menyampaikan selalu menyalalu menyentil masalah itu karena nih biasanya dilupakan oleh masyarakat langsung aja percaya aku habib langsung aja minta banyulah apalah sarabainya Aydah. nah itu syukur ada para habaib yang mulia para alim ulama guru-guru agama mobil khusus Ayahanda Kiai Haji Ahmad Rifani, beliau berhadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, syaraf kita, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu diberikan perlindungan oleh Allah, dikabulkan apa yang dihajatkan oleh beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Seganap para panitia yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang masya Allah jauh-jauhlah menunti kakak luar semalam toh. Berapa ikung Nang datang gak Kalua Ada tapi pindah dua lagi muhanya hanya Inge. Datang artinya tuh mudahan kawa Ya Alhamdulillah malam hari ini kita kawa berkumpulan Para hadirin sekalian Yang olah hormati Yang olah muliakan Mudah-mudahan kehadiran kita di hawal malam hari ini Menjadi penyebab Allah rida lawan kita berataan Alhamdulillah wa syukur dengan segala nikmat yang Allah berikan lawan kita Dan tentunya dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW Malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam masjid yang mulia ini Untuk memperingati haul orang yang sangat mulia Kita memperingati atau membaca manaqib Atau mengingat sejarah kehidupan orang wali Itu bukan perkara yang baru kalau Pang dipadahkan bid'ah, ah, kada. Karena menang mengisahkan mahuluakan bemanakipan itu Allah Taala juga. Lah di Quran banyak kalau Tuhan mengisahkan wali-wali, mengisahkan Sayyidah Maria, mengisahkan Ashabul Kahfi. Kan banyak di Quran. Jadi Allah Taala juga namangisahkan Kita mengisahkan juga. Datang di mana? Hanyarnya, kada dah, hanyar di Quran sudah ada contohnya. Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini Memperingati haul seorang wali Seorang ulama besar yang Allah hadiahkan Untuk kita khususan Di Kalimantan Selatan ini menjadi kebanggaan yang luar biasa Hadiah luar biasa ganal dari Allah Ta'ala Allah titipkan sosok yang mulia Yakni Al-Imam Kutubul Bilad Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar al-Banjari radhiyallahu taala anhu wa aradoh. Syukur benar kita bisa nama macam datu. Sidin dilahirkan di banua kita, di banua sini, di, di Martapura, di Kampung Lok Gabang, Kecamatan astambul Martapura. Terlahir pada tahun 1122 Hijriyah. Yang kelahiran beliau merupakan hadiah yang sangat-sangat besar gasan kita kita bertaat. Nah, yang paling penting di dalam kita membaringati Hawal Sidin. Kaya apa Sidin bisa mendapatkan keberhasilan seperti itu? Ini yang kita gali. Manabara ila bidaya terrijal, suara Sidik. Siapa nang meitih mempelajari kepada bidayahnya seorang nang hebat itu, maka ia akan menjadi orang yang Sidik awal-awal datu jadi berhasil tuh kayak apa? Ini nang kita pelajari. Ini yang kita bahimat hendak menuruti supaya kawa jua. Ya walaupun kada kawa bang sama sidin makom, pasti kada kawa kita. Kita banyak banyak uhunya. Dibanding sidin banyak uhu. Cuma kita sedikit-sedikit menuruti nang kayak apa sidin. Di antara kunci keberhasilan datu Kada lain, kada bukan satu Kada lepas Daripada keberkahan doa Kuitan sidin Mama abah sidin Yang selalu mendoakan sidin Ini kunci keberhasilan yang pertama Ini sudah pasti nih Mama abah selalu Mendoakan Yang mana kita ketahui berataan Doa kuitan kita itu melebihi Daripada doanya wali kutub Bahkan ada seorang ulama yang berucap 100 wali kutub mendoakan ikam Masih hanya bisa bisa disamai Bisa disamai doa 100 wali kutub oleh satu dari mama abah kita 100 wali kutub kemana cari biar 100 ikung wali kutub kemana cari Di pemakaman Zambal memang banyak wali kutub Tapi banyak yang meninggal Sudah di alam berzakh Nang hidup kawalah kita mencari sampai 100 tapi di rumah kita cungkung-cungkung mama abah kita biasakah kita meminta doa lawan sidin? biasakah kita meminta doa lawan mama abah kita kerancakan kita minta doanya langsung lawan orang lain mama abah taliong. banyak kayak itu makanya dulu waktu al-imam sultanul masih hidup al-imam sultanul ilim al-habib salim bin abdullah bin omar syautiri Ketika tamu-tamunya datang, bila minta doa lawan Zidin, biasa ditakuni Zidin. Sudahkah ikam- minta doa lawan Mama Abah ikam Oh belum, Bip. Pulang. Minta doa dulu lawan Mama Abah, baru datang ke sini. Minta doa lawan aku. Itu Habib Salim Syautiri. Saking menekankannya minta keberkahan lawan Mama Abah berdahulu. Ini keramat paling ampuh di dunia. Maka bila sudah Allah menjemput satu diantara mama Abah mama atau abah kita, dijemput oleh Allah, ini sebuah musibah. sudah. Kemana kita nama aduk. Menkuitan masih hidup berdua-dua, itu keramat, bujur-bujur keramat. Kadada sejarahnya orang sukses nang wani lawan kuitan. Dada. Mau orang sukses di pintangan agama, di bintangan pangkat, di bintangan kekayaan, itu rata-rata orang yang selalu bisa mendapatkan restu mama abahnya. Minta doa mama abah terus. Nah, di akhir zaman Nabi sudah mengingatkan budak melahirkan patuanan Di akhir zaman banyak anak nang wanilawan kuitan bahkan menurut survei membuktikan paling banyak nang katulahan lawan kuitan lalakian bila imbah kawin. ini paling banyak katulahan 80 survei membuktikan dan itu sudah dicek di mana mana 80 lalakian lagi bujang pakasian lawan kuitan tapi bila sudah kawin wani lawan kuitan penyebabnya apa karena jadi buah si malakama melawanakan bini katolahan dengan kuitan. Lawanakan kuitan bini marangut. Ini sara besarlah, sara besar nah, Pian, sudah diingati Nabi, jauh-jauh hari. taribat yadak, kata Nabi. Pilih tenang karena agamanya, pasti kamu untung. Pasti kamu bahagia. Namun tanpa bini, yang kada paham agama, ya, namun bisa jadi penguasa di rumah tangga tuh. Wadai, jambari mama abah kamu duit. aku beri malam ini. Laki ini berpikir, maka ini parahatan tegangan tinggi nah Membini dan bari ke mana melimpasakan yang ini Lumine ke ha Nabe Akhirnya lawan mama Wani melawanakan Wani menjawab yang Asal bininya Himong, ini 80% terjadi zaman sekarang Pian percaya kada percaya rasakan ha Kebanyakan kayak ke itu Takun ni je nambisiminanto to. Banyak kayak itu Karena sumbernya kada paham lawan agama Kalau paham lawan agama Pasti binian tuh kada kayak itu Munya paham lalaki lakian nih mulai lahir Sampainya meninggal dunia Hak mama abahnya lebih utama Beda dengan binian Bila sudah ada yang Itu ampun lakinya mutlak Mama abahnya terudih Jadinya Itu kan mau orang paham lawan agamanya Mana kayak itu Enggak ada mengerti ya kayak ini nih bang sudah enggak ada mengerti. Nah makanya ano carilah yang paham agama. Cuma di Martapura nih Insya Allah. Insya Allah rata-rata paham lawan agama. Karena banyak pondok-pondok pesantren, banyak majelis-majelis Taklim tuan-tuan gurunya banyak. Nah rencananya kata ulahani nang jauh tuan-tuan guru diunjuk-unjuk manakah? Itu anak jauh, pokoknya di kampung-kampung yang jauh. Termasuk wadah kami itu nah Wadah ham itu ada, tapi ada tuan guru. Wadah ham itu ada, tapi ada. Apalagi nentu hatu hanya banyak dadaan lagi. Wadah ham jadi nang puricikan-puricikan nih, bang. Nang anak-anak, nang, anakan -anakan, nang cucuratan nya nih, nah. cucuratan tuh ada banyak lah. Nang nang cis-cis gitu aja cucuratan nih kan. Ada nang banyunya nang menggelulung tuh, ada cucuratan nya aja, nang kiki payannya. Ratik-ratiknya. Nah, banyak nggak ada paham agama Lalu kayak itu aja ya, kejadiannya. Nah ini kunci kesuksesan Datu. Satu, beliau mendapat keberkahan doa dari Mama Abahnya yang selalu mendoakan Sidin. Yang kedua, kesuksesan Datu kada terlepas daripada hobi beliau dengan ilmu. Bayangkan mulai lagi halus, langsung digambleng dengan pendidikan ilmu agama. Oleh Sultan ketika Maharagu disediakan guru mengaji, guru agama, sampai. 23 tahunan kurang lebih di istana diberangkatkan lagi ke Mekah. 30 tahun mengaji di Mekah, 5 tahun mengaji di Madinah. Guru-gurunya kada alang-alang. Wali-wali semuaan, guru-guru datuk. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, bil khusus Syekh Murabi beliau, Syekh Mursyid beliau, Al-Imam Kutubul Akwan wa Mahbubur Rahman 'Ali Syan, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman ini yang ini paling, paling banyak mempengaruhi, mempengaruhi, mempengaruhi kepribadian datu, datu. wali-wali ganal kunci Wali -wali. kesuksisan sidin bujur-bujur mendapati ilmu yang rancak kita dengar manjada wajada bila bujur-bujur pasti dapat bila bujur-bujur pasti dapat, asal bujur-bujur dapat aja. orang bujur-bujur cinta tak tamuh hujungnya karenanya bujur-bujur cinta dalam hati ini, kadang-kadang dipikirkan kecuali hanya dia, hanya dia, tuh bang dah. Pokoknya ada pikiran lain, hanya dia, jaga itu. Hanya dia, tuh bang dah. Yang ada di antara jantung hati, hm, Mau juga. Hanya dia nih, bang dah. Dipikirkan, Bilanya bujur-bujur biasanya tak dapat, Bujur-bujur hanya dia, nah ada ujung-ujungnya tetap mau juga. Kan terajak tuh kisah kan? Zaman Habib Soleh Tanggul Ada orang bujur-bujur cinta lawan lalakiannya Orang ini berdiam di Swiss Tahu lapian Swiss Di benua Eropa Andakannya Agamanya kada Islam Kristen Ortodok Agamanya Kristen Ortodok Orang ini bujur-bujur cinta lawan calon suaminya nih tapi ternyata calon lakinya ini mengkhianatinya. Sehari sebelum sebelumnya nikah di gereja. Nikah ayah bahasanya badan nikah itu ampun kita bang. Cuma kira nyaman nyambet aja kadang arti berturang. Kenapa kisahnya? Ano, kenapa nikah atau Merit, merit kayak itu kah? Merit, merit. Ah, bisa juga lah bahasa Inggris. Merit, merit. Sehari sebelum merit. Oh. <laughs> sehari sebelum meret si, si bibini ini dihianati oleh lakinya calon Kalon lakinya tadi calon lakinya seringkuh lawan bibinian lain ketahuan olehinya oleh apa Ada bulik ke rumah nah galau tingkat dewa kawan minik di rumah kayak apa nih lakiku nih calon lakiku sampai kayak maka esok paceng be bemeret tadi Oma minik minik minik minik mau kepala Akhirnya karena ini buju bujur-bujur cinta loh Ada dibukakan jalannya Apa jalannya? Bibini ini dalam guring malam itu Didatangi oleh Habib Soleh Tanggul Dalam mimpi Didatangi oleh Habib Soleh Tanggul Eh kalau ikam hendak cinta ikam bersatu di Pelaminan Datangi aku ke Indonesia Alamatku di Tanggul Provinsi Jawa Timur Tanggul Jember Jawa Timur Datangi aku ke situ Bangun nihnya, kada berpikir panjang Langsung tolak, nukar tiket Bebaju penghulu maksudnya lah Cuma itu Itu di, di cancel aja kisahnya to. itu Itu kada penting maksudnya langsung Natijahnya aja dah kayak itu Kesimpulannya aja dah langsung Kada pati mini-minik Bangun goreng langsung nukar tiket Langsung tiket dari Swiss menuju Soekarno-Hatta Sampai di Soekarno Hatta Transit setumat Betakon lawan pihak bandara. Ini kemana lagi? Jawa Timur di mana? Tentunya pakai bahasa Inyalah, pakai bahasa yang kawad dipaham oleh bubuhan bandara. Ulun de bisa nuruti bahasa yang wesinnya wesinnya Dari Soekarno Hatta diterbangkan lagi ke Surabaya. Sampai di situ dibawa ke Tanggul pakai mobil. Ngarannya orang Swiss, Kristen Ortodok Pakaiannya setengah telanjang Salawar yang hak kelihatan Imbah itu gunung, gunung meratus nih kelihatan Nah datang ke wadah Habib Soleh Tanggul Sampai di wadah Habib Soleh Tanggul Sidin pas menerima tamu Ketika menerima tamu giliran bibini yang setengah telanjang ini tadi disuruh masuk tapi sebelum masuk diganti dulu pakaiannya oleh Habib Saleh diunjuki tapi diunjuki karudung sarudung diunjuki pakaianlah kayak wanita muslimah duduk dihadapan Habib Saleh hanya duduk diucapi Habib Saleh bulik hanya duduk bulik di sini bingung eh disuruh bulik jadi jadi penerjemah pian disuruh bulik bingung kenapa Jar Habib Soleh calon laki ikam sudah mahadang hadapan lawang rubah ikam kada deh apa-apa eh kalau bang dibaca-bacai di karyau dipanggil deda kalau bang di karyau dipanggil laki kada tidak pokoknya imbah duduk bulik jer Habib Soleh calon laki ikam sudah mahadang hadapan lawang Bismillah dah Langsung nukar tiket lagi Balik ke Jakarta lagi Balik ke Swiss Sampai di Swiss Ngaranya kisah leh teh Nah menjalani maka Berapa belas jam Nah menjalani lah Sampai di Swiss Ternyata ucapan Habib Soleh jadi kenyataan Ternyata calon lakinya dasar buju-buju Duduk di hadapan lawang menghadangi calon bininya nih datang apa ada langsung enak minta maaf yang aku minta maaf atas kekhilpanku kemarin Aku tidak sengaja yang aku dibutakan oleh si dia Aku minta maaf dari hati yang setulus-tulusnya maukah kamu memaafkanku Tidak Roma aja Han, apalah yang ramah Iya jepiliannya Aku siap memaafkanmu Tapi kamu berjanji tidak boleh mengulanginya lagi Iya sayang aku siap Akhirnya Benikahan Esoknya merit nih Diberkati di gereja oleh pendeta Selesai Imbah diberkati pendeta Lakinya bu ucap tiang Kita bulan madu kemana Mau ke pulau Hawaii Atau kemana Hawaii itu di Amerika kalau di Banjar nih Hawaii sunyi. <laughs> sunyi. Mau ke Pulau Hawaii atau kemana Jadi jersi bibini tadi menjawab, "Kita tidak kemana mana-mana. Kita bulan madu ke tempat orang yang sudah menyatukan cinta kita." Di mana tuh yang? Indonesia. Akhirnya berdua nukar tiket ke Indonesia. Sampai ke Jakarta, sampai ke Jawa Timur Datang ke Tanggul, Habib Soleh nerima tamu Ketika Habib Soleh nerima tamu Melihat bibin ini datang lagi Sudah paham, bila hendak menghadap Habib Soleh Pakai busana muslimah Jadi bertutupnya Di hadapan Habib Soleh Dua laki bin ini menawarkan Mengucapkan terima kasih dulu Terima kasih atas Doa pian Sehingga cinta kami ini bisa bersatu yang walaupun asalnya mendapatkan Apa namanya diterjang ombak yang cukup keras Tapi akhirnya kami bisa bersatu Kami mengucapkan terima kasih Dan kami menawarkan hadiah kepada Pian Pian pilih saja Mau rumah mewah Mau mobil mewah Mau uang berapapun sebut saja Apa jawaban Habib Soleh? Kada ndak Saya ndak mau rumah mewah saya tidak mau mobil mewah. Saya tidak mau uang. Yang saya mau cuma satu. Apa itu bib? Kalian ucapkan dua kalimat syahadat di hadapan saya. Kalau kalian mau, sudah selesai. Karena perlu memberi duit macam-macam. Ucapkan dua kalimat syahadat. Oh, siap bib. Langsung dua, dua laki bin ini bersyahadat di hadapan Habib Soleh Tanggul. Ini salah satu karomat Habib soleh tanggul lah Kisahnya tuh karomat sidin Nana ulun hubungkan dengan kisah itu tadi Karena bujur-bujur cinta Akhirnya dapatnya Karena bujur-bujur cinta Nah ada tuh kalampayan Karena bujur-bujur mengaji ilmu Akhirnya sidin pun mendapati Jadi alim luar biasa Karena bujur-bujur mengaji Ilmuna kita ini mengaji Kada bujur-bujur bang Lalu wahai kada alim Majlis sambil guring banyak malam main game menjamir ya, sudah ke pondok mengaroh di meja kadang-kadang di guru bangun, hmm, ya. maka guru menggarak nihga jamanya hmm, ya hoteh ngekaito mahir kak mahir ma kawan sekali bebun jalak guru napa ada hal halio apa apalagi apalagi megow di kelas bah berisu benar, rahat belajaran hadis megow. Baku ciak, oh jadi kelas kayak itu. Umas supan bener Pian. eh pengalaman. <laughs> beri supan bener. Apa kelasnya di tingkat tinggi kalau di tingkat nomor 2 atau tingkat 3 angin deres. Panjasonnya manguring di kelas. Sernya mata sudah mengantuk pulang. Ya Allah nyamannya sakanya nyaman. mikau. Eh beri supan lalu. Untung meigaunya kayak itu hajeleh Cakap meigaunya Ayam siniku kecuk kau Habis <laughs> amkatauan <laughs> Pada tamibin yang layak orang kayak itu Nah inilah datu Kesuksesan datu Kada lepas dari kesungguhan beliau Mengaji ilmu agama Ini nang luar biasa benar Tapi kita di akhir zaman ini ilmu agama bagaimana hilangan lah hilangan bagamatan Rasulullah sudah mengingatkan innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal 'ibad Tuhan memang kada mencabut ilmu langsung brok dicabut kada tapi Allah mencabutnya walakin yaqbidul ilma biqaddil ulama Allah mencabut ilmu dengan banyaknya Diwafatakan orang-orang Yang pembawa ilmu nang alim diulah Tuhan meninggal dunia sehingga tinggal nang kada alim. Akhirnya karena tinggal nang kada alim ini maulah fatwa yang nyeleneh. Manusia melantik pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang jahil sehingga yang terjadi fa'aftau bi ghairi ilmin faddalu wa Mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan kepada orang lain dan inilah di akhir zaman akhir zaman terjadi macam ini. Alhamdulillah Martapura masih menyimpan ulama-ulama yang luar biasa. Martapura yang menjadi identik sebagai kota santri masih menyimpan ulama-ulama yang ma masih luar biasa. Walaupun sebagian banyak yang memasturkan diri diri beliau banyak yang memasturkan diri. Ya mungkin. Alasannya beliau hanya tahu Ada yang memasturkan diri Alim, masya Allah. Kalau sudah mengajar jala lain, semuanya dijelaskan. Alimnya luar biasa. Ini kiroatnya macam ini. Ini kiroat ini. Ini kiroat ini. Cara bacanya, nah ini. nah ini. ini, Alim benar, tapi menutup diri. Menutup, bahkan berpakaian biasa. berpakaian biasa. Karena siang-siang, sidin. Orang kada tahu pada tuan guru begawi bercampur lawan orang biasa. ha alim benar pian. masih ada di Banjar masih ada nang betutup nama macam itu. Jadi kita ini bersyukur masih ada nang alim nang luar biasa. Walaupun posisi mereka memasturkan diri, mereka menutup diri. Nang kacungulan kacungulan ini jaka ada kada nang mastur itu hancur. Nang becungol-becungol nih, tapi nang mastur nih kuat, kuat. Kuat, kuat, sinyalnya di hadapan Allah. Ini nang menjaga akan, nang becungol-becungol dijaga dijagakan oleh nang bapak be, tak tadi. luar biasa lah, luar biasa benar Alim luar biasa. Syukur kita masih menyimpan gudang-gudang ilmu ada di benua kita. Masih syukur, tapi kalau pian hendak berjalan ke benua-benua lain sudah banyak yang memiliki apa namanya kurang masalah ilmu agama ini banyak anak kada paham apalagi kita pernah masuk ke satu daerah yang di sana jangan pian kira Jumatan hibak masjid di sana bejumat paling banyak orang 10 Jumatannya paling banyak orang 10 bahkan khatibnya pernah bagi sah lawan ulun kami guru pernah berdua sembahyang Jumat Ulun bah, lawan jadi imam, kawan ulun jadi bilal Humak aja ulun Bujuran Ada daerahnya Kadang mengerti sama sekali ilmu agama Mengadakan peringatan maulid Iya, mengadakan peringatan maulid Tapi tahulah pian posisi duduknya kayak apa Jangan pian harap lalakian Lalakian kayak ini beritaan Binian tak pisah situ. Kadang lalakian bibinian campur aduk kayak gaduk-gaduk belum lagi nampak ungkai menyusui anak di tengah majelis itu belum? Itu tinggi guru, tetamu guru ya. Maka ulun berdiri di podium, waktu itu ceramah. Yang menyusui anak pas di tengah sini nah. Anda kadang lihat barangnya bagus. Diitihi, beti abadusa pulang. Ya Allah, ya Rabbi, jualan ulun kampung kayak kah Tonton ulun acara tuh Ulun takut nih Anu nang panitia nih sini nih dasar kayak ini kah? Ya gini Kayak kayak ini Bang guru Kada kawa diatur belum? Ya Allah Belum lagi yang maaf Anjing tuh keluyuran aja Ini rumah kaum muslimin Tapi anjing main ke rumah kaum muslimin Nah masuk keluar masuk Anjing biasa aja nya. Pemahaman agama tuh dasar dangkal sama sekali Nah itu makanya ulun rancak rajin ma menyentil-nyentil menyindir-nyindir ayo pangjolun ih nang sugi hai wah tuh kepada laman jangan hanya dakwah tuh dibebankan lawan tuan guru nih bila urusan wah bisa eh, guru. ya guru guru aja kah nyandang pian kira guru tuh sugih lah beradaan. guru tuh ada na ekonominya sedang ada bahkan yang lemah Memang ada tuan guru yang kelasnya sugih di Allah Taala, tapi ada nang na sedang-sedang. Otomatis kan masuk ke pedalaman ini perlu dana nang banyak. Mobilnya harus empat kali empat. Kada kawan pakai mobil lupa atau ambles suara. Harus 4 empat kali empat na ngintuna, nang ano apa dua dubol dubol. Nah nang itu masuk ke dalam. Makanan harus disangui. Kada kawak ada, tuan guru wara ya pai? Harus nge-itu ke ada kerjasama antara si alim lawan si kaya ya, ya, ya. Nang jagau pulang mengawal di muka Mbak bujuran masuk, masuk ke dalam bawa nang kuncuk-kuncuk ya Pai Kalau kau pindah ke dalam kapal awara lagi Awak masuk ke dalam timbul misalnya banyak menjelaskan ini-ini Ada nang sarek ya Pak nang jagau harus umpat Nah gitu Nanggagah-gagah harus umpatan di muka bawahnya. Bila orang wani, mantan guru, kami bukaan. <guluh> nah, itu mau ngerenengin to Maka ada mengawal, ngarannya mau lah penyakit. Tuhan guru mengawal, bujur-bujur mengawal. Kan kayak itu. Nah, itu diperlukan. Naga itu ada benuanya, namun ada pian. Kesanggupan kayak itu. Ayo ulun, huluakan. Ada kesanggupan. Anak guru enak, ulun mengucuri dananya. Siap. Pian masuk ke situ Ulun mengucuri dananya Artinya nukar solar Ongkos makan di jalan Pian Ongkos misalnya berapa hari Pian bermalam di situ Ulun jaminnya beratahan Ayo kita kerja sama. Karena perlu pokok kontrakan hanya Bila ada duitnya transfer aja selesai di nomor rekeningnya kan gitu Kalau Pian hendak umpat sesekali Oke okay, kita bawa Hendak umpat ke situ Nah daerah pedalaman-pedalaman Yang kada tersentuh oleh oleh sentuhan agama biar apalagi yang hidupnya di sekitar ampun maaf di luar agama Islam hidup di sekitaran situ itu luar biasa anunya nih ada perdulinya dengan agama karena sekitarnya itu orang-orang luar gitu nah nah makanya kita nih harus ada kesungguhan di bidang itu juga dah kembali pembahasan dulu jadi datu tadi sukses karena beliau bujur-bujur mengaji ilmu yang ketiga Kenapa datuk kalampayan ini sukses? Yang ketiga, pengaruh kawan-kawan. Ini mempengaruhi benar nih. Kawan-kawan waktu mengaji ini mempengaruhi kesuksesan seseorang. Apabila tak kawan nang kada karuan tampoh, ya kayak itulah juga. Kada karuan tampoh juga. Jauh-jauh malam hendak memutolah ah kitab, malah malam-malam main game ikam kaki wak, kaki wak, belakang nah, sambil main game. <guluh> itu aja kakawanan lah main game, ya main game tuh, Bang. Kita lagi, kita buka kitab. Ada Da tuh, Bang. Tak kawan dengan kawan-kawan, Nang -kawan dasar bujur-bujur, handak alim. Dari Pulau Sumatera, Syekh Abdul Somad, Palembang. Dari Palembang, Darussalam. Palembang banyak menyimpan ulama-ulama dan habaib. Bahkan Palembang itu bisa dikatakan hadroh maut kedua. Karena banyak habaib di sana, bil khusus Marga bin Syahaf, Al-Kaf, Al-Habshi, itu ada di sana. Bahkan di, di Palembang itu ada makom dua orang wali kutub, yang mana disebutkan oleh habaib kita apabila berdoa di makom itu diijabah oleh Allah, wayah itu juga. Di makom Al-Habib, Ahmad bin Hasan Al-Habshi, itu ada di Palembang. Itu berdoa di makom situ, ya. Paling lambat, imbah kita boleh ke rumah doa kita tadi diijabah oleh Allah. Dan ini mujarob sudah dibuktikan. Salah satu habaib ada di kota Palembang namanya Al-Habib Hossein bin Toha Al-Habshi. Setelah beliau selesai mengaji di al beliau boleh beliau untuk urusan dakwah masih belum bisa full. Karena terkendala rumah, kan ada diisi ngaleh kalau hidup kada berumah ngaleh nyamanlah hidup kada berumah kada kawala paling kada kita harus diisi rumah seorang menyiwa umuran hakon labian menyiwa umuran. asal kada hakon bang lah kecuali orang yang memang zuhud luar biasa nah kayak habib mundir jar, habib mundir dulu lagi hidup sampai Zidin meninggal dunia rumah itu ngontrak saking zuhudnya habib mundir kalau kita ada terpikir nang itu mau ada duit baik betajak seorang itu kita kan ada salah satu doa yang diajarkan ulama supaya lakas betajak rumah supaya lakas bisi rumah Allahumma rubbil bait as'aluka bijahi ahlil bait antu <tongan> yasirali khairubait hatta la akula ya lait bagus tuh diamalkan dua atau tiga kali bersembahyang insya Allah sebelum setahun sudah bisi rumah insya Allah dibukakan Tuhan jalannya <tongan> Ya Allah, nang memiliki Baitullah. Ulun meminta dengan pangkatnya anak cucu Rasulullah. Allah, Allah. Antu bayit, bahwa mudahkan gesan ulun sebaik-baik rumah. Hatta la aqula ya lait, sampai-sampai ulun nih, sakira-kira ulun jangan terucap wah ya hapa wah hapa. Apabila-apabila andaikan, andai-kan Jangan sampai ulun tu khayal. Jangan sampai ulun tu ba tulul amal, angan-angan panjang apabila leh aku bisi rumah kaya orang wayahapa leh aku bisi rumah kaya orang kayak apa leh andaikan aku bisi rumah kaya kayak itu jangan sampai tau ucap sudah bisi ya Allah ya. nah itu doanya Allah marabal beto bagus dia ya, malangkan itu enam bisi rumah kan sudah bagus baca, supaya banyak bisi rumah mau rumah banyak kan nyaman iyalah nah bini pertama di sini, bini kedua nih. begaya aja lah ada kawahan serius bini ulun empat bang. <laughs> nah ini di, di, di kota Palembang bian. Waktu Habib itu berdoa Di hadapan makam itu Beliau berucap Ya Rabb berkat, berkat sahibul makam Ulun minta rumah Itu doa Sidin Bulik di Sidin aku Langsung diteleponi orang Bih, Pian mau rumah ndak? Mau di Sidin langsung dihadiahi orang rumah mujarab berkat ziarah di makomnya Al Habib Ahmad bin Hasan Al habshi itu meninggalnya tahun 1303 Hijriah lebih ke atas dari sahibul maulid ada di Palembang satunya makom bin Syahab jadi kalau pian main ke Palembang mampir ke Palembang jangan lupa ziarah makom habaib-habaib di sana itu luar biasa biar hendak ke ke Palembangnya juga hendak benar Bang cuma belum belum ada waktunya kalau dari tambilahan lumayan jauh tambilahan tuh ke Pekanbaru jalan darat 7-8 jam dari Pekanbaru ke Palembang naik mobil 7-8 jam lagi nyaman pesawat bang cuma tak larang bayarannya tapi lekas awak ada lapah pesawat kita ke tambilahan tuh aja jauh ya tambilahan dari Banjarmasin ke Jakarta transit hanya ke Jambi menjalan Jambi bila jalan Jambi Pian melewati Kuala Tungkal tetamu tuh, Kuala Tungkal mana kampung Kuala Tungkal tetamu Mbah Kuala Tungkal itu buntu ada di jalan lain pada laut ha dilewati pakai speed dua jam hanya sampai ke tampilan Pian Dua jam ke pelabuhan tampilahan Bila pian hendak ziarah ke datu Sapat Syahabdur Rahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari 15 menit lagi dari pelabuhan tampilahan ke pelabuhan Makom sidin Ke dermaga Makom sidin tuh, sampai di dermaga Naik pulang, mengujik, dalam. naik sepeda motor Dua kilo Manggah bejalan bian, dalam. Jauhnya lah datu Sapat berdiam Jauh Orang Banjar berhijrah ke situ, jauh benar. Ulun tuh ada memikirkan, nah kayak apa Sidin Bahari bakayuh jukung tuh kayak apa? Mana ada speed Bahari dede. Jaman dah tuh kan ada da? bakayuh. Ayo, Ulun membayangkan besepit aja dari Kuala tungkal ke Tembilahan dua jam. bejukung berapa? mengayuh ngayuh itu, itu datu sapat tuh luar biasa benar. Tapi hebatnya beliau. Allah letakkan sirullah ada pada beliau walaupun diam dipunjut di pedalaman tapi bila pengajian Sidin banyak orang ke situ dan sampai hal sidin aja lihat ya, puluhan ribu manusia yang berhadir padahal akses ke situ tuh Uyuh Uyuh benar wayah ini ada anak cucu Sidin yang menyambung di tembilahan sana itu pengajiannya masuk ke Padang Sunyi ke arah hutan, tapi pengajiannya kada kurang dihadiri manusia 8000 semuanya berpakaian putih. Ya, Babian pikirkan, diam di tengah hutan tunti diam di tengah hutan tunti kurang, mun menurut akal sudah mungkin, tapi namanya Tuhan menggerakkan hati orang itulah sudah, digerakkan. Ada anak cucu sini nangka itu tuh berhasil wah ini. Nah, ini kawan tuh dari Pulau Sumatera, Syahrul Somad Palembang kemudian dari pulau Sulawesi Syekh Abdul Wahab Bugis yang walaupun kainannya Sidin, di sini, akhir hayatnya kemudian di Jawa, di Betawi Syekh Abdul Rahman Misri di Thailand, ada juga kawan Sidin orang Thailand Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ini sabarataan bujur-bujur hendak alim Kada ada istilah incaan untuk ilmu itu kada kadang nah sesambilan-sasambilan itu kada kadang orang bakurinah bujur-bujur sampai nang nang ba, ba empat serangka ini ke kemana lagi kita mengaji kemana lagi kita mengaji bahkan selesai di madinah musyawarah dengan gurunya kami hendak ke mesir tapi menujar syekh muhammad bin Sulaiman kurdi kada usah buah nikah membulikan ke benua aja ini gara-gara takawan lawan orang bujur-bujur lalu mau sukses ya berapa takawan lawan nang bubuhan nang bangsat-bangsatnya kada mau pang menjadi orang baik pasti jadi bangsat juga karena tak kawan orang bangsa Pokoknya pengaruh kawan itu paling lakas Merubah jati diri seseorang Paling lakas biar Abahnya soleh, mamanya solehah Lingkungan keluarganya bagus Ahli takwa. eh sakalinya rancak bak kawan Lawan yang kada baik, kada mustahil jadi orang kada baik Pengaruh kawan itu luar biasa Makanya hati-hati memilih kawan harus jeli memilih kawan dan kalau bisa kawan kita tuh kita tes supaya jangan salah pilih kayak apa ya hendak mentes kawan tuh banget mentes kekawanan jar saidina usman la ta'tamid ala rajulin hatta tujribahu indal ghadab kata beliau jangan ikam percaya lawan urang do Lawan seseorang, jangan percaya dulu kecuali ikam coba. Rahatan ini syarik kayak apa? Coba tes pian bakawan, kawan pian tuh kayak apa? Bilainya sariknya patak sandalnya sebelah. Ini mentes aja, Bang. Ulun, kenapa belajar? lah ada Pian hendak melaksanakan, silahkan gitu. Tapi risiko masing-masing lah. Nah, situ pian kawan mengetahuan nih, kawan pian nih bila rahatan syarik kayak apa, kawan pian tahu. Patak patak sandalnya sebelah Dipatak sebelah sandalnya Hanya mencari e, Manalah sandalku jadadah mana Manalah, manalah, manalah Kada dapat, ya sudahlah jarnya Udah takdir Habis dah rajakiku makai itu Kada syarik kawan nih Patut dijadikan kawan Berarti orang ini sadar bujur Bahwa ini titipan Allah Eh pas hilang sandal sebelah, Menyumpah-nyumpah siapa jema tak sandalku si bungol si bangsar setambuk ngeleng, Ku sumpahi kam tujuh turunan sialnya misal kayak itu kawan nih hilang sandal sabalah kayak itu sumpahnya Kada patut dijadikan kawan, hatta tu jerri bahwa tes dulu justru dinosman inya sarik tu kayak apa, hendak mengetahui kayak apa, perhatian orang tuh patut tidak dijadikan kawan itu nah, bisa dilaksanakan lah Anda tes kawan, tapi jangan tuan guru di tes hmm, Timbul tuan guru, kita boleh hilang sandal si Kadua belahnya pulang hilang Bah, dasar bepal aja tuan guru gini Handak sarik sidin din, tidak nyambet tadi dicaramah <laughs> Kadang awal lagi ya Bayang mandak nang protes, itu apa aja buhannya Berarti pian kada mengamalkan lo di ilmu, nah Tunjuk jadi langsung <laughs> adoh jangan dites tes lah, mencuntan nah, ya. <laughs> sandal tuan guru kalau kau mau alim guru wajar hah nah mencuntan juga keharatan alasan, <laughs> mambil berkat mambil berkatnya kaliempat kaliempatan, ya banyak orang wah ini itu kaliempatan mambil berkat tuan gurunya garing sudah, Uyuh nah tangan sidin putar putar putar putar, kadang menyari kipang, nguntuan gurunya sehat ini si Sidin ujur di tangan lama masih jadi putar-putar itu busiah lah yang mutar tuh, krop ja tangan Sidin marikop ada berkat lagi ya maulah Sidin tasilaho tangan kayak apa makanya pian lihat di nama ambil berkat bujur-bujur dilihati dulu sampai ambil berkat benda-benda kesayangan tuan guru hendak dipinta orang ambil berkat tuh, na itu ganti itu orang nah guru cincin pian nah ulun na ambil berkat Pian berapa modalnya 10 juta jago 6 nah, ulun 20 menggantinya Mudahan ulun beberkat Kait orang ambil berkat nih ambil berkat mintanya Apa ya, kita pemuda lalu <laughs> Ada jatuhan guru tuh aja murah aja oh, umma Biinget-inget juga bang Jangan terlalu nangka kaituah Nggih maka beda lela pulang Lantana lul hatta tunfiqu mimma tuhibbun me bacakan bantuan guru Pak guru kan obokotik lagi ya <coughs> jangan itulah jaga adab kita gitu. ada sampai memacul gamis tuan guru memacul jubah tuan guru mintanya guru aja aku udah ganti aja serbujur mambil berkat warna aja tuh terlalu lu purun lalu purun, purun yang kadang-kadang bagus sangka itulah nah ini ini kawan-kawan datuk, ini si sidin menjadi sukses karena bak kawan- lawan orang tentang bujur-bujur Nah setelah beliau mendapatkan kesuksesan Saksesan itu, itu maka beliau pun menebarkan ilmu, mendidik masyarakat supaya paham ilmu agama, supaya selamat dunia sampai akhirat dididik Datu bujur-bujur. Dan dalam hal ini Datu berdakwah dan beliau dibantu oleh kawan Sidin termasuk membantu Syah Abdul Wahab Bugis tadi yang kemudian diambil jadi minantu. Ini pun termasuk membantu dakwahnya Datu. Anak-anaknya kemudian alim cucu-cucunya Alim buyut-buyutnya Alim ini kelebihan Allah berikan lawan Sidin banyak diberi anak cucu Alim zuhud habullah Alim Zahid berpengetahuan ilmu agama benci dengan dunia inilah anak cucu datu yang Masya Allah kita bisa melihat menjadi bintang-bintang bertaburan di mana mana ini rata-rata anak cucu Datuk kalampayan Masya Allah luar biasa pemberian Allah yang luar biasa lawan sidin banyak bisi anak sukses banyak bisi anak membuntat apa kalau diandalkan nampak julaknya jadi perampok adingnya jadi maling pembungsunya bos narkoba apa anak nah dibanggakan tapi datu beliau memiliki anak yang luar biasa anak cucu buyut alim alim sampai bahkan keturunan keturunan keturunan keturunan beliau ke bawah ke bawah ke bawah alim alim alim alim zuhud zuhud zuhud itu kebanyakan anak cucu datu yang Masya Allah luar biasa Nah dalam hal berda'wah datu saling bahu-membahu khususan dukungan langsung dari pihak pemerintah Pihak Kesultanan Banjar mendukung benar lawan dakwah datuk. Mendukung, nih dakwah itu akan berhasil kalau kita bekerja sama. Makanya jangan sekali-kali dijadikan dakwah itu saingan. Jangan. Para habaib kita mengatakan, kalau engkau sudah menjadikan dakwah sebagai saingan, berarti dakwahmu sudah melenceng dari jalur Nabi Muhammad SAW. Ada orang berdakwah itu bahasa saingan Bila mau bahasa saingan pasti dunia putingnya Pasti dunia Kenapa aku kayak ke ini inya kayak kayak ke itu Kenapa guru si anu kayak itu Aku kayak ini Ini saingan ngarepnya Kalau sudah saingan kayak itu ada ini ini melenceng dari jalur nah, makanya dalam dakwah itu saling bahu-membahu Saling bahu-membahu kita batu tolongan Ada tuan guru yang pakar ilmu fikih ada yang pakarnya tauhid, pikir kada terlalu sidin. Ada yang pakarnya tasawuf. Ini saling bahu membahu, saling melengkapi satu sama lain. Ini nyaman dilihat pian. Nyaman ditiring, nyaman dicontoh. Amun saling betitinjakan, bahu-hulanan, apalagi saling sumpah menyumpah. Ikamlah aja bila mengaji di majelisku jangan lagi mengaji ke majelis lain. Bila ketahuan mengaji ke majelis lain, aku sumpahi ketolahan maka Menjadi guru kayak itu nah, Imam Ghazali pernah menyebutkan Di antara ciri ulama akhir zaman Cemburu ketika melihat Anak muridnya mengaji dengan guru yang lain Kalau ini terjadi kepada hati kita Berarti hati kita diringat Hati kita wajib dibersihkan Makanya tiap hari kita diminta Mudah-mudahan dibersihkan hati nah, Salah satu amalan yang ditulis oleh Sayyidil Imam uh, al Al-Habib Muhammad bin Hussein Baabud Lawang Beliau ada memberikan peninggalan amalan yang kemudian dihimpun oleh cucunya Al-Habib Gures bin Mujtaba Al-Idrus itu ada amalan yang sekira kira bila dibaca hati kita dibersih di dalam sujud terakhir dibaca doa ya Allahu ya Ali ahsin fil umuri kulliha, wa ajirna min dunya wa doa ini apabila dibaca di sujud terakhir salah satu padilatnya bisa menjadi obat bagi hati bisa membersih menjadi pembersih hati kita. Ya Allah ya Ali, apsin wa min dunya wa akhirah Itu ada di dalam kitab yang dihimpun oleh Al-Habib Gureys bin Mujtaba Al-Idrus, cucu daripada Ustadz Muhammad bin Husin Ba'abud Lawak. Sidin kan cucu, itu. abah Sidin Al-Idrus, mama Sidin dari Ba'abud nah kita nih bersihi hati nih salah satu pembersih hati hadir di majelis tuan tuan guru kita Dengari ilmu tiga hari kita akan dengar ilmu mati hati tiga hari kita dengar ilmu mati apalagi setahun sudah dengar orang ceramah dengar orang ceramah kada suah hadir pengajian kada suah bertahun tahun bekarak betager Bekarak betager hati dalik bila sudah hati itu rigat ujung ujungnya mati Bila sudah hati itu mati, ma'utul qalbi alamat syakawah, wasuil khatimah. Bila hati mati itu alamat celaka, alamat mati kada baik. Na min nah inilah datuk kalampayan sosok yang sangat luar biasa, nang bujur-bujur alim, yang bujur-bujur ilmunya manfaat kehidupannya mau nebarkan barokat dunia uh, waktu sidin hidup di dunia membawa barokah, sudah meninggal dunia pun. Tetap membawa keberkahan Bayangkan Bian Sampai kita istilahkan bahasa kasarnya Orang mati Memberi makani orang hidup Ini bahasa kasarnya Kalau kita menyadari orang wali karena mati Ini hanya berpindah Dari satu negeri ke negeri Yang lain Kada mati tapi bahasa supaya lebih nyaman dipaham supaya mendekati pemahaman orang mati memberi makannya orang hidup saking barokahnya hidup sidin kita kawalah hari-hari memberi makannya orang hidup padahal kita nih hidup kawalah kita memberi makannya orang hidup hari-hari belum tentu tapi Dato setiap hari bisa memberi makannya orang hidup bayangkan biar dah rancak ulang-ulang kisah diampel ada pengemis nangkada babatis kedua-duanya karena beliau kecelakaan batisnya diamputasi. Duduk di komplek makam sonan ampel. Bisi anak -empat, keempatnya jadi sarjana. Tahu penghasilan sidin setiap hari. Ada kurang dari satu juta. 10 hari? 10 juta. 30 hari? 30 juta. Mana ada gaji pegawai negeri 30 juta? Adalah megal berapa megal gaji sebulan? Pembekal, pembekal berapa gaji sebulan paling kisaran empat lima kalau lah empat lima atau enam lah Dibanyakakan lawan yang tunjangan tunjangannya lah Karena sampai gaji bakal 30 puluh juta sidin duduk di kompleks makam sunan ampel sebulan 30 juta tuh dalam tangan empat bisi anak sarjana semua itu bahasanya orang mati mah orang hidup Ayo bayangkan, Barokah Dari Sidin hidup sampai meninggal dunia Selalu membawa Barokah Inilah sosok Dutukal Lampayan Inilah sosok beliau, yang beliau meninggal di umur 105 barokahnya bisa kita rasakan karomahnya bisa bisa kita rasakan sampai hari ini. Nah Mudah-mudahan berkat haul malam hari ini Allah taala maampuni dosa-dosa kita, menyehatakan badan kita, Meluasakan raja kita nang halal kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan kita berataan kabul segala hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat, mobil khusus hajatnya masyarakat di sekitaran sini. Mudah-mudahan berkah datuk kalampayan Al Allah taala berikan kepada kita anak cucu yang saleh-saleha. Berkah datu kalampayan mudah-mudahan kita berataan selamat dunia sampai akhirat Berkah datu mudah-mudahan hidup kita beriman Meninggal dunia pun nantinya dalam keadaan beriman Amin ya rabbal Alamin Inilah yang dapat ulun sampaikan Minta allah, minta halal, minta maaf Lawan pian-pian sabarataan. Kalau ada kekurangan, ada kekhilafan Wabil khusus kepada para habaib dan guru-guru Ulun ampun maaf, minta rado, minta halal Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh wa alaikumussalam wabarakatuh